oke kita langsung aja ya, simak satu-satu, berikutnya oke lanjut ke versi yang kedua Oke, lanjut ke episode yang ketiga. Oke, okay, lanjut ke episode yang keempat. Oke lanjut ke presiden ke lima Oke lanjut ke presiden ke enam Jangan-jangan uang energi kalian, karena kalian pasti kalah kok sama -sama. Oke lanjut ke persediaan yang ke 7 ya Oke lanjut ke persediaan yang ke 8 Oke okay, lanjut ke presiden ke-10 ya Oke okay, lanjut ke presiden ke-11 Oke lanjut ke versi yang ke 12 ya. mau ini main Jadi Oke lanjut ke versi yang ke 13 Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-14, ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-15. Oke lanjut ke, versi ke 16 ya Oke okay, lanjut ke versi tanker 17 Oke, lanjut ke episode yang ke-18. Oke, lanjut ke episode yang ke-19. kita lanjut ke versi ke kedua puluh oke guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya ya